Selamat malam, waalaikumsalam. Alhamdulillah, oke. Okay. Uh, coba dijelaskan lagi bagaimana keluhannya, Mas. Uh, ini Pak, uh, sering ke dokter, sering pusing. Wow, Mas, ya tak, takut? Ayat, takut, takut. takut mati gitu, gitu takut mati ya, perasaan ya. takut mati gitu kah? Iya itu sejak kapan dirasakan? Saya sakit udah lama pak ustadz eh pak dokter udah ya, lama dok udah ada lima tahunan nali delima tahun. Eh, lima. Lapan tahun 8 tahun delima ya. delima tahun. delima delima delima delima delima dari 2015 Oh ya. itu awalnya kenapa Hai awalnya gimana eh uh, uh, apa kejadian awalnya kayak gimana sakitnya sama, sama sih sakitnya begitu ya sakit terus itu udah cakap ke dokter terus hasilnya cek enggak ada gitu-gitu aja eh. Bukankah. yang saya rasain pas berobat masih kayak gitu aja ya. apakah selama ini selama sakit ini sering bermimpi buruk kadang-kadang eh, sih dok gak sering kayak mimpi ular aja gitu mimpi ular ya hmm. Maaf, kameranya bisa di apa di kebawakan sedikit bukan bukan bukan bukan bukan bukan pastinya tetap di di mana harus ini dokter. terlalu rendah ini kayak saya gini kayak saya kemiringan kameranya yang diatur Nah kayak gitu iya alhamdulillah baik sekarang apa yang dirasakan sekarang ketakutan pengen dirukiah gitu mual pusing pusing lemas sudah mulai terasa ya Ya, sudah. Kalau gitu, kita mulai saja, ya. Dokter, Pak, ada dok, dok, mohon maaf, dia kan pernah dirukiah juga, dok. Dia suka kesurupan, dok. Jadi, dia, dia suka kesurupan, dok. Iya, terus ini enak nanti kesurupan enggak dok ini? itu gimana kalau kesurupan? Tahu atuh, gimana tuh? Tidak tahu saya dia akan kesurupan <laughs> atau tidak? Iya. Ini satu keluarga ini sakit dokter. Tolongin saya dok. Ibu harusnya undang saya ke rumah ini. Ada naseptian kok. Ya. Sudah siap dah? Ya, ya, siap, harap, harap, harap. Nah, ibu doakan biar proses rukiahnya mudah, biar terkendali semuanya. Gitu aja ya. Kita tawakal kepada Allah. Amin. Allahumma Amin. billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa anta syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam Allahumma rabbinas adhi bil bagsa wajfi wa anta shafi la shifa illa shifa uk la yugadiru sakama. Allahumma rabbinas adhi bil bagsa wajfi wa anta shafi la shifa illa shifa uk la yugadiru sakama. Bismillahi arkik min kuli şey min kuli nafsin atau hasidin. Allahu min min nafsin hasidin. Allahu min nafsin ainin hasidin. الله يشفيك بسم الله أركك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الذين تَقَوَّى إِذَا مسهم طائف مِنَ الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مُبَصِّرُونَ مِنَ إن الذين تَقَوُّ إِذَا مسهم طائف مِنَ الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مبصرون مِنَ Apabila ada jin di badan ini Yang bersarang Yang membuat was-was Yang membisikkan kematian keluar lewat, mun, keluar lewat muntah atau sendawa Keluar tinggalkan badan ini Inna ladin na takau ida masa humpa ifum mina shei tani ta dekarufa ida homo basirun. Inna ladin na takau ida masa humpa ifum Keluar yang bersarang di dada. Suara yang bersarang di dada Yang membisikkan was-was Yang membuat takut mati Yang memberi mimpi burung Innalazina <tos> taqaw idha masahum taifum minas syaitani tadakaru Fa idha hummubusirun Nataqawu, tadakaru, fa keluar yang ada di kepala keluar yang ada di kepala yang bersarang di kepala keluar dari badan keluar yang ada di kepala Inna ladi na dakau ida masa humtua ifum mina shaitua ni ta dekarufa ida hummubesirun. Inna ladi na dakau ida masa humtua ifum mina shaitua ni ta dekarufa Tolong tepukkan kepalanya. Inna ladi na dakau ida masa humtua ifum mina shaitua ni ta dekarufa di sininya pak maaf tepuk di sininya pak di atas pak di sini. nah tepuk pak iya iya tepuk pak tepuk tepuk inaladi nih tepuk di tepuk pak tepuk di tepuk di tabok di tabok <laughs> tepuk tepuk tepuk iya keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut oh. Ina ladi nata kau okay. ida masa humpun ifum mina shaitu ani dada karufa ida hummo besirun. Ina ladi nata kau ida masa Oke, baik, cukup pak, cukup, cukup terima kasih. Apa yang dirasakan sekarang. udah agak tenang promoter dan uh, pusingnya udah agak apa dah? Uh, ringan sudah uh, kepalanya udah enggak berat lagi. udah enggak agak ringanan tadi sebelum dirook ya itu yang pusing berat gitu. Sebelum diruknya kepalanya berat. Setelah muntah tadi kepalanya hmm. udah ringan ada ringan masih berat enggak rasanya udah enggak sih udah ringan. udah ringan betul juga udah enggak takutan gitu udah reda. rasa takutnya udah hilang iya udah reda kalau udah agak ringan itu yang saya pahami beratnya berkurang tapi masih ada makanya jawab yang benar mana hmm. nih rasa beratnya masih ada atau hilang sama sekali masih ada ada rasa pusing tapi nggak berat masih ada agak ringan Oke okay. di sebelah mana yang masih tidak nyaman di kepalanya ini yang tadi yang di yang ini ini. itu kan area nah, iya. Oke okay. coba tepuk sendiri coba tepuk sendiri tepuk tepuk tepuk niatkan supaya dia keluar keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut jin yang membisikkan was-was, yang membuat takut mati, yang membisikkan kematian, keluar yang bersarang di kepala. Innaladhi nataqawu ida ta'ifum ta'ifun minasyaitani tadakaru fa'idahum mubisirun. <Sessizuk> Ya yeah, keluar, keluar tinggalkan badan ini. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Semuanya keluar yang ada di kepala Usap kepalanya Usap kepalanya ke wajah Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dari kepala usap ke wajah Dorong ke mulut Alhamdulillah <nonetheless> Tu, Alhamdulillah. Apakah sudah hilang atau masih ada? Sudah. Alhamdulillah. Parak Di sininya berat? Pundak, pundak, berat nggak? Agak berat sih di sini nih. ya, Bapak. Tolong ya. tepukan kiri kanan gini Pak. Tolong tepuk Pak. Nah, luar yang ada di pundak, luar yang bersarang di pundak, tengkuk luar lewat mulut. Innaaladina taqwa idha faidha Natakawu, syaitan, fa hum Keluar yang membuat waswas -was, Yang membisikkan kematian Yang menghalangi ibadah Yang membuat takut Yang membuat mudah marah Mudah emosi <coughs> Ya, Bapak tolong Dorong dari pinggangnya, Pak. Dorong dari pinggang sampai ke tengkuknya. <sukur> luar lewat mulut, oke, okay. so, cukup Pak cukup terima kasih. Nah sekarang bagaimana rasanya? Apakah masih ada rasa berat di pundaknya? Udah udah enteng pada pundak. Alhamdulillah. Apakah masih terasa sesak? Sesak, sesak nggak ada. Enggak ada. Apakah, Nggak ada, enggak ada. Dah. Apakah perutnya terasa sakit? Oh, perut enggak. Apakah okay, Apakah kakinya terasa berat? Kaki alhamdulillah. Tangan? Enggak. Tangan juga enggak. Oke, okay. apa yang dirasakan sekarang? Masih ada rasa enggak nyaman? Udah enak. Enak dong udah ngeplong iya. pikiran, palayu juga udah, sudah ringan ya, sudah nggak pusing, <laughs> <gulung> udah ya, udah, <gulung> ya, udah masih ada pikiran kematian? Alhamdulillah, Alhamdulillah udah udah hilang. Coba pejamkan ya. matanya, pejamkan matanya, pejamkan matanya. Ya. Coba dengarkan, masih ada nggak bisikan kematiannya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Nggak, Nggak, Nggak, Alhamdulillah. Ya. Ayo kita cek sekali lagi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkaw wa kharram musa sa'iqan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkaw wa kharram musa <Sessizir> ada rasakan sesuatu? Enggak. Enggak. Oh. Oh. Oh. Oh. Nggak, Udah ilang. Udah ilang. <Sessizir> ada, ada, nggak. Hilang, hilang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mudahkan. Alhamdulillah bu, ndak kesurupan bu? Iya, biasanya suka kesurupan dok, dia dok. Ibu tahu enggak kesurupan tuh kenapa, Bu? Iya. Karena jinnya ndak mau keluar. Jadi dia pengen selai sama perukiahnya. Bisa ndak kamu ngeluarin saya hmm. gitu. Kayaknya dia kesurupan. Iya. Iya. Iya. Kalau jinnya langsung keluar ya ndak akan kesurupan. Langsung keluar aja dia. Iya, iya. setiap dirukiah suka kesurupan hmm, dok, dia. Sedia. Ini dok sakitnya udah lama banget dok, yeah. udah delapan tahun dok. Mm -mm. Jadi semuanya sakit dok. Ini besok bapak yang mau dirukia mau enam dok. Iya iya. Iya. Solusinya bagaimana ya dok ya? Kalau ya yeah. okay. kalau sakit ya solusinya berobat kan. Yeah. Kalau sudah sembuh. Iya. Kalau sudah sembuh kita melakukan Upaya pencegahan Supaya enggak sakit lagi Iya Tapi, Halo, uh, itu, itu Mohon maaf. maaf ya dok ya uh. Katanya sih emang kan ada Kiriman gitu ya dok ya <tuluh> <tuluh> <tuluh> Jangan udah Jangan udah <tuluh> Kayaknya ndak bu yang ini bu Yang ini kayaknya ndak Enggak Nggak, iya enggak Wallahualam Tapi kayaknya ndak yang ini ndak. Ya intinya yeah. Intinya di badannya ada jin tuh Kalau kayak tadi tuh Kalau di Rukiah yeah. Reaksinya seperti itu, itu Tandanya ada yeah. jin di badannya Cuman kenapa ada jin di badannya saya ndak tahu tapi kayaknya bukan, bukan kiriman ini bu. Nggak tahu, nggak tahu. Allah Iya iya. Yeah, yeah. Nggak tahu. Pokoknya ada aja gitu dia tuh. Nggak tahu dari mana datangnya. Dari pohon nangka kali bu. Yeah. Yeah. <laughs> dari pohon pohon jengkol. <laughs> Ah, ini hmm, kencing gitu kan. sembarangan nih katanya kan awas nih gua kerjain nih, lempelnya, hmm. dibisiknya mati And mati yeah. mati nanti kamu mati, kaki tangan kamu dingin kan, lagi kamu mati atau ya, mati, aduh saya mau mati nih mati nih, nanti naik kendaraan yeah, naik motor, yeah, ya gitu. iya kan, dulu, ya enggak, dulu gitu, kan? nah, iya makanya. Yeah. Emang dia dia begitu. Ta dulu dulu dia juga begitu, bilangnya takut mati, takut hmm. mati gitu dok. <laughs> udah. Nanti naik motor di bisik hati-hati ya. kamu jatuh kelindes nih mati kamu nih mati nih mati nih. Nanti naik motor nih mati nih nanti. Ya. Bisikin terus kan? Dia sholatnya enggak itu dok nih, sholatnya enggak, enggak nggak. Enggak baik. Enggak baik. Dia. Jewer telinganya, Bu. Nggak Nggak sholat, Bu. <laughs> <laughs> kalau enggak salat, jewer telinganya, Bu. Iya, bandel. Hmm. Salatnya ini bolong-bolong, Dok. dia Dok. Susah dikasih dok. Tuh, makanya tuh ketempelan jadinya. Kalau <laughs> kalau kita salat, badan kita jadi bercahaya tuh, Bu. Bercahaya tuh itu yang iya. dilihat setan tuh kalau ngelihat orang tuh ya itu bu wah ini ini ya ada cahayanya tapi redup katanya ini goda ini kalau yang rajin iya, <laughs> kalau yang rajin ibadah tuh cahayanya besar biasanya bu terang silau nggak berani dekat panas dan panas hmm -hmm, kan takut kan. setan bu bu pada nyingkir semua Iya kalau ibadahnya kita ibadahnya benar, setan juga takut ya iya. dok ya kalau suka maksiat tuh jadi temen jadi dia paling duluan dia sakit, dok. dok paling duluan dia yang sakit iya. mm. Alhamdulillah rukiahnya mudah Bu semoga enggak sakit lagi Alhamdulillah. Amin. amin ya Allah amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ya ya udah. Kata bapak kata bapak dok untuk pencegahannya apa dok katanya? -kata. Pencegahannya rajin-rajin ibadah ya, rajin, -rajin ibadah. Ya, ya. jangan bandel lagi. Hmm ya <laughs> Sholat fardunya tuh jangan sampai bolong-bolong ya, itu sih. Namanya sholat fardu kan Orang ada gangguan atau tidak ada gangguan Ya tetap wajib kan sholat lima waktu ya, ya, Nah benar. untuk menjauhkan setan dari Diri kita itu dengan zikir Jadi banyak berzikir Orang yang banyak berzikir Banyak mengingat Allah itu setan takut sama dia iya. Ya. Ya, setan yang di, di ya. jalan yang, yang di pohon Yang di apa, di rumah, itu takut Bu, sama orang yang rajin berzikir, rajin ibadah ya, jadi dong. kalau ada setan yang mau ganggu dia, harus setan yang besar yang kuat, nggak bisa setan ecek-ecek iya dok. kalau orang tuh makin kuat imannya, makin banyak ibadahnya, makin besar cahayanya setannya juga makin besar Bu, setan tuh kan ada yang kecil, ada yang besar Iya. Yeah. <laughs> yeah. Itu. Kalau mau lihat orang yeah. setannya kecil apa besar pas bulan Ramadan itu, Bu. Itu setan kecil-kecil loh itu, Bu. Yeah. <laughs> setan setan yang besar-besar di dibelenggu itu, Bu, bulan Ramadan tuh. Jadi kalau di bulan Ramadan masih masih ada yang maksiat itu dia diganggu setan kecil-kecil itu loh, Bu. Berarti kadirannya juga kecil. <laughs> yeah. <laughs> yeah. itu, ya. Jadi itu ya untuk menjauhkan ya, setan, menjauhkan uh, gangguan setan itu dengan zikir, banyak berzikir. Zikir itu umum ya, ya. zikir itu kan artinya mengingat Allah. Ya dalam bentuk-bentuk ibadah ya, ya salat, baca Quran, zikir yang diwiridkan, ya. misalnya zikir pagi petang itu kan diwiridkan berapa berapa kali, ada yang tiga kali, ada yang seratus ya. kali. Ada yang 10 kali nah iya, Zikir pagi petang itu yang uh, Spesifik untuk iya. perlindungan ya Terhadap serangan Atau gangguan syaitan iya. Jadi itu. Ini, ini kalau habis sholat Langsung sholat bangun gitu dok Kalau udah sholat Udah langsung bangun dia mah Gak Pernah zikir nah, Zikir dulu sebelum ya Beranjak ya habis salam Assalamualaikum Itu zikir dulu Jangan langsung ini. Bikir sebentar aja. Lima menit loh itu. Lima menit lah. Bisa beres. Sari-sari. Ya. zikir setelah sholat itu kan gak lama. Gak lama kok. Iya. Iya dibiasakan lagi ya. Dipaksakan awalnya. Kalau ibadah ya. itu dipaksakan. Harus dipaksakan. Gak bisa. Kalau gak. Kalau gak dipaksakan gak akan dikerjakan ibadah itu. Paksakan. Ih males, males ya Karena belum terbiasa awal nanti dipaksakan Lama-lama kita terbiasa Lama-lama terbiasa Lama-lama jadi otomatis Oke, okay? cukup. Ya, cukup ya Alhamdulillah Allah mudahkan Alhamdulillah. Iya. Baik Ibu, Alhamdulillah Semoga Allah segera mengangkat ujian ini ya Dari keluarganya ya. Semoga Allah mudahkan nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.